Jumpa lagi seperti biasa guys ya. Kita bermain lagi di sini di game Lucky Neko guys ya. Di sini aku modal lagi-lagi dan lagi guys ya. Modal receh 50.000 dan seperti biasa di sini aku bakalan sharing-sharing cara untuk dapatin profit uh, di modal receh dengan bermain dengan modal receh ya. Modal di under di bawah 100 ribu pokoknya guys ya. 50.000 nih. Bet pertama langsung aku mainkan di sini bet bet 50, eh, 50 ribu, lima 50.000. ribu rupiah guys ya. Di sini putaran pertama otomatis yang kupakai itu 30 putaran yang normal nggak pakai turbo spin guys ya Oke okay, di sini semoga ya Semoga di konten kali ini aku dapetin aku bisa nge-share untuk kalian eh uh, Pola gacor atau cara gacor untuk main di modal receh ya Semoga profit lainnya guys ya Oke okay, di awal-awal di sini udah naik ya Belajar banget naik selalu kita 144 awal-awal bagus ya Awal-awal yang bagus nih lumayan 24 putaran sisanya udah kali empat konik-konik di luar juga lumayan ada perkalian juga yang kena mantap ini kena lagi ada will 2 jack boleh queen juga boleh nggak mau sayang banget oke okay. lah di awal-awal masih santai ya tapi di awal-awal ini lumayan bagus juga sih ada per uh kan udah nggak ada perkalian uh, kali dua coy kali dua lumayan-main lumayan. 11.000 cakep dikasih langsung di sini kita ya Kemenangan luar biasa guys ya 180.000, 20 putaran lagi ya kali dua ya. Daging full dari depan sampai akhir guys ya. Daging full dari depan sampai akhir. Hmm. eh dong konekin lagi di sini boleh dong. 13 putaran lagi ya. 280k. Oke okay, konek. Putaran lagi ya Sembilan putaran lagi Moga aja dapet Oke okay, connect sini Nice connect Jack queen connect kali dua cakep banget As Oh iya bukan as ya apa namanya Onigiri oh, kali dua Masih connect lagi asnya sampai belakang Depan sampai akhir mantap Dua putaran lagi eh lima putaran lagi sisanya Lima putaran masih aman Saldo masih aman banget Masih profit 260an ya masih. uh connect lagi sampai ujung coy Ada dua ya nice Jack doang ya Gak apa-apa sih yang penting connect sih ribu lumayan cuy Masih nasih Dagingnya Onigiri oh, Onigiri eh, Satu tuh ya Oke dua ratus hampir tiga ribu di sini udah tinggal satu putaran lagi konektif pas hmm bakalan aku mainin oke okay, di sini kelar aku naikin satu tingkat jadi bet sepuluh ribu kita gak main lumayan agak gede betnya bed sepuluh ribu ya dua ribu nih kita gaskan 50 putaran dari 30 putaran di awal kita tambahin di 50 putaran kedua auto spin di bettingan yang 10.000 guys ya, moga aja di sini dapetin perkalian gede di luar atau nggak dapetin scatter kalau bisa ya. Hmm, sorry guys batuk guys. Oh ya guys ya gimana kabar kalian hari ini aku lupa sampai lupanya lupa panjang apa cuy ya. Gimana kabar kalian ini hari ini apakah sudah profit atau congkak? Rungkat profit biasa guys ya Itu masalah hoki guys ya Cuman Yang kalau udah rungkat itu jangan diterusin Mungkin hari ini nggak ada nggak ada apa ya Belum ada hokinya Besok lagi jangan di Gak harus hari, gak harus hari ini semuanya dapat ya guys ya Besok juga bisa sih Dan sebab dapat cuy scatter ya Skater pertama cuy gratisan di bet 10.000 Mantap banget nih Bet 10.000 kita dapat free spin Semoga isinya bagus Oke okay, nice ini Semangat banget nih kok ya dari 234.000 boleh nih yuk. Oke. Okay, perkalian doang. Oh, enggak ketahuan lagi belum ada yang connect ya. kita lihat apa di sini mau uh, sini nggak ada di depan satu itu kalau connect lumayan cuy, serius. Oke, okay, Oni diri connect di sini kali 26 468.000 cakep. Hmm, connect lagi 26 cakep 464 dan total ini 530 ribu 728 connect lagi nah oi profit bisa nih cakep lampion kena 100 masih dikonekin lagi lagi lagi hmm. 1,9 totalnya 1,4 Modal receh guys, siapa bilang modal receh nggak bisa dapetin segini. kalau emang lagi hoki, dapat pasti dapet cuy ya. Ini mungkin juga cuma modal 50.000 kita main agak santai di awal terus naikin bet. Terus dapat free spin dan hasilnya nah, bisa dilihat sendiri cuy. Free spin gratisan nih cuy ya, tanpa buy spin. Naik 32, bet 10.000, 280 dan di total-total di sini masih 2,3 ya. Udah 2,3 juta, sisa 3 eh, tinggal, eh 2 dua spin lagi terakhir ya. 3436 36 Akhir, nah, please, konek dulu Ayuh, bisa 40, konek Tapi enggak apa-apa, guys ya Lepas dari itu Kita udah dapat profit Yang lumayan banget Langsung aku stopin auto spinnya Disini langsung aku turunin Jadi 3.000 rupiah Langsung putar-putar manja dulu Di 8 putarannya Karena udah profit Main santai baik Sekalian sebat ya, guys ya Kita sebat dulu Nikmatin putaran demi putaran Kita udah dapat udah dapat cuan gede banget coy ya 2 jutaan lebih modal 50000 doang coy Nah gitu guys ya kalau emang lagi hokinya cuy modal kecil pun bisa jadi gede coy kalau emang lagi nggak hoki modal gede bisa jadi kecil ataupun bisa habis ya coy jadi semuanya jangan dipaksain main santai baik dan inget sini cuma sekedar hiburan semata ya dan selalu ingatkan bahwasannya disini selalu eh uh, sekedar hiburan semata itu Uh, bijak lah kalau deposit ya maksudnya bijak dalam deposit itu ya gunakan dana yang di luar dari kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok ya guys misalnya dana-dana yang -dana. bila oke okay. kayak dua puluh ribu, empat puluh ribu, tujuh puluh ribu, oh, di bawah under seratus ribu lah, bukan mau dia point dia point lah. Kalau masalah rungkat mah kita gak jadi beban-beban banget ya Kalau sumpah mah udah depo sejuta 500. Wah itu bebannya gede coy Kita mah targetnya pasti gede ya Depo-depo segitu ya Makanya tuh depo-depo-depo depo, -depo, -depo, -depo, -depo aja Enak Main santai Dapat ya untuk syukur Gak dapat ya waste. Besok lagi berarti belum oke gitu guys ya Oke lanjut lagi ya Berarti polanya 30, 50, ke 80 nih guys ya Bettingannya bisa dilihat sendiri dari uh, di video ini ya Dari bettingan berapa dulu aku main di awal-awal ngemodel berapa main bettingan berapa dulu putarannya berapa auto spinnya berapa ya guys ya oh, nah nah cakep nih dapet 66 ribu uh, 66 ribu 66 putaran lagi 2 juta 700 ribu coba modal 50 ribu dari mana dapatnya ini kayak gini ya eh, emang lagi hoki nih emang rezeki tahun baru kayaknya ya <laughs> bulan desember ya guys ya rezeki di tahun-tahun baru nih ya nice banget so Oke, ringtonek masih ada beberapa putaran lagi, enam puluh tiga putaran lagi ya. Kita santai nih, guys. Jadi pasti kita bakalan WD langsung sih. Dua juta tujuh ratus. Soalnya, coy. Enggak mungkin kita sih cain. Enggak mungkin tahu kita nafsu nafsu lagi, guys. ya. Udah cukup nih, guys. ya. Gak usah nafsu lagi yang tentang tentang kita udah naik segini. Terus, ah, dari segini harus naik nih. Dari segini pasti naik yang jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Nafsu bisa bikin hancur, coy. Nafsu bisa bikin hancur coy ya. Nafsu bisa bikin hancur. Ingat, kalau udah dapat profit 10 kali lipat dari modal kita deposit udah. Aku saranin WD cuy, Aku aku cek kayak orang main kayak gitu terus, ya Udah dapat 10 kali lipat dari modal, keuntungan atau dapat tuan, udah profit, udah cabut cuy. Udah lumayan coy, 10 kali lipat dari modal 50.000 udah ratus 500.000 udah bisa WD WD. Ih, hmm, jangan dipaksain Jadinya profit nah nice, di sini connect lagi 50 puluh putaran lagi guys ya. Nah itu guys ya saran aku pakai dana kenakalan kau ingin bermain anggap aja ini cuma sekedar hiburan semata. pelepas-pelepas untuk lepas-lepas -pelepas waktu senggang ya guys ya jangan dijadiin mata pencarian intinya gitu saya ya intinya gitu ya. Tahu putaran lagi berarti profitnya kita udah di atas 2.660-an lah ya. Eh 2.600 lebih ya. nih kita profit mantap. Mantap cuy. Mantap dong. Mantap mantap mantap. Oke, di sini sisa beberapa putaran. 40 putaran masih banyak ya. 40 putaran masih banyak cuy. Masih banyak, masih banyak, masih banyak ya. Udah lah skipin dulu lah ya. Tambayan ny menikmati sebet itu ya. Oh uh, mantap, modal receh coy. Profit gede memang bagus saat ini, kalau nggak bisa, kita coba coba coba coba coba Modal receh jadi gede ya? Oke okay, guys ya. Oke okay, lah, bakal aku WDin aja, abis ini mau tanki banget. Semoga kalian dapetin motivasi dari sini. Semoga tadi sama juga, semoga cuan juga gak bisa. Ya. See you next time, dan bye bye. Thank you guys ya.